Ya, Mimboli Jadi Mimboli Benar-benar pergi dari rumah Apakah ini benar? Jagdis Jagdis Jagdis buka pintunya Rimboli, Rimboli pergi Dia pergi Pergi kemana? Jalra, kita sudah sampai Jalra Ayo turun, eh tunggu, tunggu, tunggu Anak perempuan itu harus turun di Jalra Tunggu sebentar ya Aku tidak melihatnya Sepertinya dia sudah turun Ayo Jalan dia mengemas pakaiannya dalam tas sekolahnya Sejak pagi, dia bersikeras menemui ibu Manggala Tapi kapan dia pergi? Dan kenapa kita tidak melihatnya? Aku yakin dia pasti pergi saat aku ketiduran nenek Itu artinya Saat kami pulang, dia sudah pergi meninggalkan rumah Tidak penting kapan terjadinya, Gangga kita harus tetap tenang dan memikirkan cara untuk bisa menemukannya. Aku sudah telepon Bu Manggala, tapi dia tidak mengangkat teleponku. Ponsel Nimboli juga tidak aktif. Karena ponsel Nimboli tidak di rumah, artinya dia pergi membawa ponsel itu. Nimboli pergi kemana? Aku tidak mengerti. Pertama telepon dokter Anand dulu. Mungkin dia ke sana. Mungkin dia ke sana untuk menemui Nidi aku rasa nenek ada benarnya biar aku telepon dokter Anan. Ah, dokter Anan, ini dokter Jagdis. Ah, ah, apakah Nimboli kemungkinan ada di rumahmu? Tidak ya, ah, sebenarnya dia dia pergi dari rumah. Kami merasa khawatir dia pergi untuk menemui Bu Manggala. Iya dokter Anan, aku akan bicara denganmu nanti. Terima kasih. Oke. Okay. Anandi. Ikut denganku Jika Nimboli pergi ke Jalrah Dia pasti naik di saat ini Mungkin dia masih ada di halte bis Ayo cepat Aku akan menelpon Bu Anandi Dan bertanya padanya Bagaimana kondisi Nimboli tanpa aku Bagaimana mereka bisa menghentikannya? Mereka pasti kesulitan membujuk Nimble. Sekarang mereka akan menyadari ikatanku dengan Nimble lebih kuat dari ikatan darah. Mereka tidak akan pernah bermimpi untuk memisahkan kamu lagi. Terima kasih bibi Selimutmu membantuku Untuk tetap hangat Terima kasih ya Semuanya dengar Toilet yang di kanan Untuk pria dan yang di kiri Untuk wanita Kau ingin pergi ya Ayo Permisi pak Hah? Kapan kita tiba di jarah? Kau masih di sini? Kita sudah melewati jarah Aku tidak melihatmu saat aku mencarimu Aku pikir kau sudah turun Tapi pak, aku kan di sini Aku menutupi kepalaku di bawah selimut bibi Aku sangat kecil, seharusnya kau membuka selimutnya Kita sudah meninggalkan jarak Lalu bagaimana aku bisa kembali ke desaku? Aku harus pergi ke desaku pak, Kau jangan menangislah. Sebentar lagi kita akan tiba di al bis Dari sana kau bisa naik bis ke jarah tidak mungkin ini sudah terlalu malam. Nanti saat kami kembali ke Jopur kami akan mengantarmu ke Jaldra. Sebelum itu aku boleh tetap di sini. Aku akan membayar sisa uangnya jika kurang. Tidak perlu. Semua ini adalah kesalahanku. Seharusnya aku tadi memeriksanya dengan teliti. Duduk saja, kami akan mengantarmu ke Jaldra. Terima kasih. Aku akan kembali. Kalian melihat anak ini? Tolong dilihat lagi. Dia membawa tas sekolah. Kalian tidak ada yang melihatnya? Aku kehilangan dia lagi, Jakdis. Aku kehilangan putriku, Jakdis. Setelah bertahun-tahun aku menemukannya, dan aku tidak bisa merawatnya. Anandiko, jangan khawatir, kita akan menemukan dia. Aku sudah tanya. Pada petugas bis dan operator CCTV untuk datang kemari Kita akan melihat rekaman CCTV Dan kita akan tahu apakah Nimboli datang kemari atau tidak Jika ya bis mana yang sudah dia naiki Kita akan tahu segalanya Kau jangan khawatir Pak, putriku menghilang dia memakai lehenga ungu dan odani kuning, Pak. Tolong, Pak. Lihat ini, Pak. Ayo, Anandi. Aku melihat anak itu, Pak. Kau melihat di mana? Aku bertemu dengannya di jalan. Orang tuanya berdiri di halte dan dia pergi ke arah yang lain. Aku mengantarkannya ke orang tuanya. Orang tuanya? Tapi... Sekarang aku merasa pria dan wanita itu bukan orang tuanya, Anandi. Anandi, kau jangan khawatir. Setidaknya kita tahu Nimboli tadi ada di sini. Dia menaiki bisnya dari sini. Kita akan menemukannya. Kenapa Nimboli mematikan ponselnya? Jakdis aku tidak bisa hidup tanpa dirinya Apa yang akan aku katakan pada Bu Wanggala Aku bahkan tidak bisa mengurus anakku saat dia pergi Itu tidak akan terjadi Anandi Kita akan menemukan Nimuli secepatnya Ayo kita lihat Petugas dan operator CCTV itu mungkin sudah datang Kasih banyak, Pak. Jujur saja, setelah sekian lama aku bisa makan sampai kenyang. <laughs> Cobalah untuk mempelajari kemampuanku. Aku bisa menjamin satu hal padamu: kau tidak akan pernah kelaparan. Lihatlah. Aku akan menunjukkan hal yang luar biasa Pak Uangnya kurang 5 rupiah Kurang 5 rupiah Uji Dewi Tunjukkan kekuatanmu Semuanya setelah makan, kalian ingin makanan penutup, bukan? Ya atau tidak? Yeah, yeah, yeah, yeah. akan baik-baik saja kan polisi tidak akan tahu kan aku sangat takut kau ingin punya anak bukan Iya lalu apalagi yang kau pikirkan Dengar. kita sudah mengambil anak itu sesuai perintah pendeta semuanya baik-baik saja tidak ada masalah jika kau terus gugup semuanya pasti berantakan Dengar. jika anak itu sadar oh, iya berikan dia manisan itu lagi agar dia tidak sadar. Oh, jadi mereka memberikan manisan kepada Madura agar dia tidak sadar. Mereka pasti punya niat buruk. Berhenti di situ Pak. Berhenti. Kurangi kecepatannya. boleh Dia pergi kemana? Tolong majukan lagi pak, tolong. Katakan pak, di sini pergi kemana? Pak, bis itu pergi ke Jawapur lewat Jalra, Tapi bis itu sudah berangkat menuju Jalra. Jalra, Baiklah, dengarkan aku Telepon kernet bis itu dan cari tahu lokasi mereka pada saat ini Tolong pak, cepat sedikit Baik pak Halo? Halo, kantor polisi Jalra. Iya, benar Dengar, ini anggota Dewan Jack Singh dari Jaitsar Seorang anak perempuan bernama Nimboli. Mungkin telah turun di halte bis di Jalra. Pak Ponsel kondektur tidak berada dalam wilayah jaringan. Baik. Dengar, Pak. Kami sudah berusaha untuk menghubungi kernet bisnya tapi sama sekali tidak berhasil. Aku ingin kau segera pergi ke halte bis Jalra dan bawa Nimboli ke kantor polisi yang terdekat, Pak. Tolong, Pak, rawat dia dan tunggu dia di sana sampai aku datang. Aku akan kirim fotonya sebentar lagi, Pak. Baik, Pak. Anandi, kau jangan khawatir. Semua akan baik-baik saja. Dengar, terus hubungi kernet dari bis itu. Setelah kau bisa bicara dengannya, langsung hubungi aku. Baik, Pak. Anandi, ayo. Ya. Ayo semuanya, bisnya akan berangkat. Ayo cepat naik. Bisnya akan berangkat, ya, ayo. ayo. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku bisa membantu Madura? Apa yang harus aku lakukan? Kembali kejarah? Atau mengikuti mereka dan membantu Madura? Sudah sampai di Belva! Aku turun dari bis. Tapi kemana mereka membawa Madura? Apa yang akan mereka lakukan kepadanya? Bagaimana aku bisa menolongnya? Ah oh, Dewa Krishna, tolong aku. Telepon dari Inspektur, pegang ini. Ya Inspektur, tolong katakan. Anak itu tidak turun di jalur apa? Aku sudah memeriksa kamera CCTV di halte bis. Hanya dua orang turun dari bis itu. Dan mereka masih ada di sini. Mereka sedang menunggu bis yang lain. Jika memang iya, dia pergi kemana? Dari halte bis Jair Inspektur, tolong dengarkan aku. Tetap waspada. Coba tanya di halte bis di sekitar Jalrah. Jika ada perkembangan, tolong hubungi aku secepatnya. Baik, Pak. Limbo tidak turun di halte bis Jalra. Coba bicara dengan kernet atau sopir bis itu dan cari tahu dari sana. Bu, aku sudah bicara dengan kernet bis itu. Anak itu seharusnya turun di jalur, tapi tidak bisa. Jadi dia akan turun di perjalanan balik bis itu. Tapi... Tapi apa? Sekarang dia tidak ada di bis itu, Bu. Kalau begitu, dia ada di mana sekarang? Kernet bilang dia bicara dengan orang tua anak perempuan lain di bis itu, Pak. Anak kalian juga pasti akan turun bersama dengan mereka di Belva.